sudah dibuang, glock masih terbuka, kaca masih lepas dengan sangat bebas. Tapi kita juga tidak melihat di match sebelumnya, Teriza di kontes ya. Gue bersadar loh. Dan kini kali ini di band lagi. Teguh lihat tuh teguh, teguh kayak di warung nongkrongnya. Oh enak banget tinggal dikasih kopi, ya kan. Dari match satu begitu banget. Dari match satu jongkok bulu. Gue ngerinya apa? Gak sengaja, lagi main mau menang kentut ambil, <laughs> ambil. Tapi kini Ben, uh, satu hero lagi yang harusnya di Ben sama EVOS. Um, Masihnya nggak worth di Ben atau tidak? Aku masih sih nggak di worth, di, di worth. Uh, tapi mending ditangkep aja masanya. Iya. Ditangkep. Maksudnya kasih cow, kasih cow, kasih cow. Okay. Geroknya tuh. Akhirnya geroknya terakhir yang ribet. Bahaya banget, tapi si Groknya eh. kayak Bahaya banget sih kayak, kayak Grok tuh bisa dibilang hero yang yang cepat ngebersihin untuk clear lane nya dan juga dia punya immunity bener bisa banget untuk gerak bebas dan okay. bahkan untuk ya bisa dibilang untuk nge-secure turtle atau lord tuh juga masih bisa gitu. Benar enak banget, banget ya. ya benar -benar benar -benar enak benar -benar banget. Immunity yang dimiliki buaya Berarti ini adalah mampu imun dari tolakan wanita-wanita. Kayak kamu. Wadaw, aku aja punya gimana caranya ditolak. Oke, oke, tapi kajas Shadow kali ini ke arah Apakah langsung dipik? Langsung dipik begitu saja sama Onik. Ipos, cow masih terbuka sih sangat lebar. Yes, Danali ini lebih memilih untuk Harith. dan juga, oh ingat sama-sama H depan mana ini. Waduh, highless sama H aja dong bau. H, waduh. Tapi kali ini, gimana, gimana, gimana, gimana? ingat ya. Wan nah. itu berbahaya banget dengan haritnya. Ya Allah, tuh. ini lebih bahaya lagi Renja Wah Mas. ini lebih bahaya daripada haritnya. Wan ini tuh, lihat tuh. Astaga aduh, ya Tuh, ngelambainya itu pelan-pelan aja bikin orang semangat. Apalagi semangat. Ya, aduh. Oke-oke, biar makin semangat untuk Evo C Sport. Evo C Sport pada suaranya. Lihat, itu baru fans sejati. Mereka lagi uh, di posisi yang tidak baik, tapi tetap mendukung dengan segenap jiwa dan raga. Yes, dan kita lihat di sini Oni langsung lo ke arah Kari dan juga Lunok sekali ini. Uh, sudah ada Mas Men dan juga ini berarti Esmeraldo sudah dibuang-buang jauh pergi ke sana. Dan kita lihat di sini Evos, apa yang bakal kali ini kurang lebih? Cowo, tadi masih kebuka tapi nggak diambil ambil sih. Wow. Apa Terry Zla mungkin? Kita lebih gara fighternya nya dulu. Oh, Oke. Okay. Harus terlebih dahulu kali ini. Berbahaya kenapa? Karena di sini Hylos akan bertemu dengan Kari. Yang dimana mana Hyalos bakal terasa empuk. Dan tapi bakal... belum, benar kan tuh? Enggak mau uh, bukan, bukan menang worato enggak, tapi apapun keadaannya Hyalos hmm. bakal terasa hmm. empuk oleh Kari. Walaupun okay. dia menang ataupun kalah fight. Okay. Yeah, tapi dengan adanya spell terbaru yang bermain-main setelah siapa ber Ravitalize yang, iya, yang bermain mulai muncul dan bermain-main yang tuh... Susah banget mati loh. Betul, Bener. Bahkan ya. di early game dia kayak udah nyakitin banget, nyakitin gak tuh? Ya Allah kasih ya banget sih. Ya? Disakitin <laughs> mulu apa bang. Highless anak pada sih nyakitin mulu astaga. Ya, maksudnya damage-nya tuh bikin sakit musuhnya. Iya ya, aku demen banget emang event-event kayak gini nih. Event-event kayak gini tuh banyak. Uh, hal jujur ya. yang terungkap ya? Iya hal, hal jujur kan? yang terungkap sama banyak wanita-wanita cantik. <laughs> oh gitu ya Ji ya. Iya okay, hal, -hal Masih diamankan oleh tim posisi sport mereka tidak mau kesulitan dengan adanya tikus-tikus. Ini match, match pertama pun juga masihnya anti-match itu ngeselin banget. Dan dia juga IPA sudah menyadari kalau mereka udah dapetin tamusnya. yang yes. bisa dibilang anti-match tamusnya imba juga gitu. Terbarbar oh. di dunia. Dan kali ini masih dengan adanya Selena <tik> Bung Cornet. Hei. Kali ini dan kita lihat Bung Cornet. Nah ya coba ya disorot dikit, jauh dikit. Astaga, naka, Ya, Elia di situ. Aduh, <laughs> jangan senyum atuh neng, manis banget kalah gula teh. Mm, Oke, okay, tapi kita lihat sini dua pick untuk Onyx, satu tank dan juga satu fighter. Apa yang bakal dikeluarin? Sama anti-match. Hmm. Leo Prabu? Leomord? Leomord? Leo Leomord? Leomor. Selain itu? Pris, ini? Ini? Ini nambah? defense fisikal sama magical dari Saiko nih, nambah 50% loh, dari cewek yang datang. Aduh kanan dulu, lucu juga. Fighter akan dilock oleh Ternyata Badang, oke, badang, badang, badang, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, terbuka sangat lebar uh, karena Granger bakal bisa ngeharas para pemain tim Onik di early game dan tidak di jaga late, jarak juga. Ya di late game itu dia bakal cuma uh, ngebuka damage doang damage damage, yeah. damage besar keluar tapi nggak bukan sekirkil ya yang lebih eksekusi Wan dan juga mungkin ada seorang tamus dari Aura nanti. Oke. Jadi oh, okay. uh, kayak apa ya deliver damage doang gitu loh Ci. Tapi, uh, tapi mengantarkan pasti. damage. Ha, tapi juga Granger gua habis tujuh sih karena memang dulu dari jauh pun bisa ngincer para badangnya karena badangnya bakal Bener-bener ofensif banget ke arah ITM EVOS ya, tapi kali ini kelaw wow, yang wow. Berarti bangku ini sudah kembali ke bangku Ranger Emas. <laughs> Bukan ke bangku Volvo kali ini. Nah, 2 bisa kali tuh. Waduh, oh, tenang-tenang sabar-sabar dulu. Kali ini kita bakal menyaksikan para pemain dari tim Onik dan juga EVOS... ...sudah berhasil memiliki 10 hero dari kedua tim. Pertanyaan, yes. quick prediction, Kornet yes. Emas, Onik atau EVOS? Aku kali ini kayaknya Ivoss. Ivoss. Ma uh, Mas, Ranger Mas. Aku Onik. Onik. Yes. Dan sebelum kita memulai pertandingan kali ini, mana supporter dari Onik Ismat? Supporter Ivoss Oke. Okay. Dan kali ini aku minta untuk semuanya tenis indor. Badan suaranya. Oh. <laughs> Oke, okay, kita akan segera masuk. In game, untuk game kedua dari best of three series antara EVOS esports melawan Onigree esports. Siapa yang bakal keluar dari ya? Kita bakal langsung serahkan saja ke caster kita, Cornet Emas. Yes, terima kasih Vela Jeff dan kita memasuki game yang kedua. Yes. Apakah di sini akan menjadi game yang ketiga? Kita akan langsung yes. melihat. Dan pastinya masih present by Black Shark. Yes, tentunya masih dipandu oleh caster kesayangan kita bukan kalian dan tentunya masih bersama dengan Cornet Emas. <laughs> Dan ya yes, sekali ini di arah tengah saikonya. Mencoba untuk mengharas, saling mengharas dari kedua tank... ...antara Danti dan juga saiko. Antara burung dan juga kuda ya. Yes, tapi kali ini kita lihat ada padang-dang-dang versus seorang tamus... ...dan ternyata aura lebih diunggulkan dari Bayuan di arah top lane... ...di early game kali ini Bung Korne. Hei Dan auranya mencoba untuk sedikit mengganggu saja. Untuk rotasi dari... Mid lane-nya Udil dan bahkan ada Luminar juga yang sudah bersiap untuk mengeker. Dan langsung ada Evelace Arrow juga dan kita lebih sana didapatkan kah? Enggak. Ternyata langsung di Iya langsung di iya, Jadi biasanya Udil itu menggunakan retribution untuk gold buff. Yes, tapi kali ternyata. ini daripada kena di, abis Trap Dipaksakan ya? Dipaksakan. Berarti rotasi ke arah gold buff akan sedikit terlambat. Kali ini kemungkinan Udil gak bisa mendapatkan dari top buff. Dan tentunya kali ini Drian tapi iya. Okay. Lebih secure, lebih ke arah secure pokoknya. Mengamankan okay. dia dari penjahat-penjahat lainnya. Bener banget. <laughs> juga sini dari saya Penyel. Mmm, masih bisa untuk dihindari. Ya bisa, ya dari tengah. Sudah ada tiga hero. Ada suara Selena, ada Hylus dan juga Harith. Tapi masih belum mendapatkan level keempatnya dari seorang Udil. Bahkan One belum menggunakan Zaman Force nya. bisa Arrow nggak kena. Masih bisa untuk dihindari. Aku yakin kalau kena itu bakal dipaksa pakai Zaman Force. Aku yakin waktu Setelah itu Rek lebih memilih ke arah bottom lane untuk sendiri. Masih survive sebagai offliner. Hard carry Hard carry-nya berada di arah bottom lane. Juga kalau misalkan tadi teman-teman melihat ya. Dari arah luminer, mm, bentar di arah bawah masih bisa kabur. Tadi luminernya beli item jungle dulu untuk dapetin level 2. Tentang yes dia melihatnya merah tapi lihat di bawah zaman force dikeluarkan Udil yang bisa ke mana-mana first blood dari seorang Wan dan ada Psycho juga mencoba untuk masuk ke oh enggak hanya sedikit mengharas Rek dan juga Wan. yes bermanfaat karena di sini kalau misalnya dipaksa di arah bottom line ini bakal mengantarkan seorang Psycho ke kematian berikutnya pokoknya dan kita lihat oh, ada ikan paus ada ikan paus ikan paus dan Benar sekali. Nah, kalau pause gini, aku sih minta request ya, kasih lihat kameranya ke yang wanita-wanita cantik bener, gitu loh. Bener, bener, bener. So, ini kita ada sedikit pause terlebih dahulu, tapi tenang-tenang semuanya. Eh, sabar, tenang, tenang, sabar. tenang sabar sabar, sabar dulu, sabar, sabar dulu. Sabar, sabar, sabar dulu, by the way, datang ke sini jangan lupa ya. Dan, uh, kita bakal langsung lanjut aja, kayaknya deh, biar gak pakai lama, kita masuk manjung ke dalam gamenya lagi, kayaknya. Okay. Oke, kita langsung sanjung ya. Sanjung, sanjung kali. Kal game sanjung. kali ini. Di Mada. game pihak kedua kali Mada. ini. Mada. <laughs> langsung masih bersama tim Evo dan juga ONIC Esports Yes, berbangga banget dan turtle kali ini tidak mau di ganggukah. kah? Oh, Drian hanya sedikit melihat saja dan langsung diamankan oleh retribution dari seorang Wan. Evo kali ini lebih objektif. Dia ingin mengamankan Turtle, -nya. tidak mau kehilangan ketiga Turtle seperti di game yang pertama. Yes, sempat tapi kali ini anti-match mundur dia nggak mau terlalu bernafsu untuk mendapatkan Aramin yang di top lane serang itu luminer masih menjaga pergerakan dari seorang Rian dan juga Sasa yang bukan bubu makanan. Ya sebenarnya banget di arah mid lane, yang lainnya bahkan di arah atas juga masih bisa dihindari injuan dari seorang anti -mage. Dan bahkan masih ada wall juga tapi ada Udil dan langsung dibakar begitu saja. Udil mendapatkan seorang Aura di arah top lane. Yes kita lihat tadi ada surprise attack dari seorang Udil masih mendapatkan satu poin di arah top lane atas seorang Aura. Dan itu adalah poin yang penting ke menurut saya, Kenapa? Uh, di situ Aura adalah penjaga offlineer juga Bung Kornet dan dia seorang diri dimana kalau misalnya dia tertek dan kemungkinan untuk uh, hilangnya turret di arah top lane itu besar ya yes, sebenarnya secara diberikan harusnya buffnya ke arah rek ya jadi lebih ngambil level 2 aja untuk seorang luminer ngambil buff pertama bener banget level 2 sama dia bisa spam skill di arah early game sampai dia Oh, oh terlihat ada. Ada, ada, ada, ada di penjajah ada tonjokan dari seorang anti mage tapi masih ada zamarn porsi balik lagi waduh tidak takut dan bakal harus menghilangkan seorang dan Mes padangnya yang harus tumbang. Kita lihat Revit telahnya secara berhasil mendapatkan dan menyelamatkan seorang Danki dan Udilnya. Satu poin atas image. Udilnya berhasil nyolong go buff di arah atas. Yes. Menggunakan retribution ya. Betul banget tapi kali ini Psycho coba untuk mengharas Danwan. Masih ada Danki di arah sana. Ooh, Udil ya. belum dengan chaos assault masih ditahan untuk momen kali ini Bung Corner. Yes, berba dengan residual hanya untuk membersihkan saja dari seorang rek di arah bawah melawan Karis Sabtu lawat satu kedua marksman dari masing-masing tim. Yes betul bukan Semarang betul kalau ini Bungkonen kita masih menyaksikan... ...di mana permainan dari Sasa dia masih free. Dia belum terpikau sama sekali walaupun belum mendapatkan point kill... Turtle ...tapi farmingannya masih lanjut terus bosku. Yes, startle juga sudah mulai muncul kali ini. Ada empat hero dari tim Onyx yang sudah mengawasi startle Yang muncul di arah bawah. Ya yes, sekali ini lebih diamankan untung ada kita lihat lightning bom ...dari seorang psycho tadi ya di arah janggal karena uh, mungkin retribusinya bakal ditahan juga. Sedangkan di T1, lihat, udah berada di arah bus kali ini bersama dengan seorang danki luminer juga sudah berada di arah rumput dan sepertinya ada sedikit team fight. Oh sepertinya itu tidak jadi karena dari tapi masih di cover oleh tank dari tim Onyx dan kita di sini juga masih mencoba untuk spam skill saja dari luminernya mencoba untuk melihat apakah Ebisar nya bakal on point ke arah hero-hero dari tim Onyx. Bener banget tapi kali ini lihat para tim Evo sudah setup dan one mencoba untuk memancing dengan Daman masih ada mencoba menyelamatkan diri dan Rian, dan Rian berlangsung menamakan diri di atas Midland. Oh Hitler. my god, satu Kronodest, saya kira pilih di sini Udilnya. Masih mencoba untuk berodest, tapi auranya mencoba untuk maju kan? Enggak, dia lebih memilih untuk oh, cabut liat. dan bakat. Dan Ki datang, dan Ki datang. Enggak, kali ini. enggak, enggak dan lebih mengamankan Tartel-nya saja. Lebih karena objektif kali ini dari tim Ivoz Esports. Ivoz Esports berhasil mendapatkan dua Tartel <laughs> Eh Enggak benar iya ada. Bener, dua ya? Dua ya. Yang pertama tadi dapat di sini. Iya. Nah, kita juga di sini di arah bawah, masih mencoba untuk dipush oleh seorang Aura. Bertukar lane dari cloud-nya lebih ke arah atas kali ini oke. Sudah terkena diesel trap tapi Api lebih fokus ke arah. Turet tapi masih bisa untuk di dekoratoran Briant masih ada urigen dan juga oh, Luminer masih tidak ngapelin masih tidak bisa melihat tapi lihat ternyata Udil yang mendapatkan satu high lossnya yang harus tumbang high lossnya udah bagi Revit telah sudah pakai Glorious Petwey tapi tidak berhasil kali ini lihat Antimes kerajaman yang besar dan rank masih bisa ditinju untuk mundur kali ini Mirror Image sudah mencoba mengejar dari seorang Antimes uh, pertama kalinya mereka dari arah bawah juga harus tumbang AKI-nya dan Turret sebagai bonusnya. ...sudah mendapatkan objektif dari tim EVOS, 17.700 sekarang. 17.900 dari tim EVOS e sport di mana kehilangan 3.000 tempo yang dimiliki tim Onik sports ya. Ini tim Onik sports uh, mempunyai kegugian 3.000 rupiah, Bung Cornel, untuk kali 3.000 gold lebih tepatnya bukan rupiah. Oke, okay, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dan di arah tengah masih ada build order sekarang masih bisa untuk kabur lagi-lagi. Udile benar-benar di press, di pusat pisah Masih level 9, uh ada aura Lihat Moriko digangguin lagi. Dan bahkan ada di jasmer karena seorang Aura. Lihat tombonya dari tim morning mendapatkan seorang Harith. Dan kita lihat di situ Cukup sulit Sasa udah mulai datang kali ini. Coba mengharap seorang Aura. Tapi Aura juga sedikit seker kali ini terhadap seorang Sasa. Oret <laughs> Bukan ya, nggak, nggak, bukan scare Hah? beda dong ini scare kan ini takut ini dia takut dia tadi nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, lagi nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, Trianya juga, okay. double kill, double aura anti mage terkena abyssal Trap tapi dia hanya membersihkan Minion saja. Baik sekali pergerakan dan bakal aura, Aura. artipanis begitu saja. Lihat, aura langsung dihilangkan kali ini damage terlalu besar dari serang Sasa. Sasa kali ini harus mundur, lihat ada Lumina Air, ada Rake juga. Ini Sasa kalau dipaksa masuk dan ada Blazing Wet, bakal hilang di telan bumi. Bung bakal larut sama cairan-cairan bung ya. Ya, yeah, starter yang ketiga juga tampaknya akan diamankan dan dia satu diamankan saja dan nilai dia replay-nya dari baru barusan walaupun sudah flicker tapi masih ada aura dan dapetin pasifnya. Double kill dari seorang aura dan dia tampak sedikit kebingungan dan makan dia juga harus dipanis benar karinya tadi ya. Tapi kali ini kita lihat Onyx oh, Esports sedikit kewalahan untuk memberikan perlawanan di arah game yang kedua. Mas Odrio uh, nabrak tembok, nggak ah. bisa untuk tembok ya. Dan di arah atas sudah anti mage fokus. Dia mencoba untuk mengamankan, itu terlebih dahulu tapi ada Luminar juga mencoba untuk membidikah. Belum ada Bessel ero dan Craig okay. berada di arah bottom lane kali ini mencoba untuk mengamankan pundi-pundi rupiah di arah bottom lane. Dan dia sepertinya sudah punya nah, tapi terpors, tapi masih ada hurricane lagi-lagi ya. Dicicil pelan-pelan turret di arah mid lane, dan bahkan yes. dipaksakankah harus saya bisa sih. Dan yes bener, langsung dipaksakan dan didapatkan oleh sarah Harith di dipasangkan dan kali ini reknya memiliki ruang farming yang lebih luas daripada game sebelumnya. Apakah kali ini rek akan menunjukkan tariknya dengan cloud-nya? Benar sekali dan kita biar atas juga sudah ada tiga hero, ada Highlands. Ada seorang Harith juga, dan bahkan ada seorang Tamus yang mencoba untuk maju Majuga. Lima hero. Oke, masih oh, ada revitalize. Ada santap tapi revitalize dengan seratus. jadi langsung keluar ke tapi reknya yang dipukul dan bahkan langsung flicker ke arah belakang. Tidak jadi untuk di pick off dan masih bisa di death di arah atas. Wow, udah 3 ultimate yang keluar tapi kali ini tidak berhasil diamankan... ...dari para pemain tim spot terhadap tim Onyx. Terangkan itu tim Onyx. Mereka masih memiliki keunggulan dari segi ultimate ya... ...kalau misalnya dipaksa Request, warna sekarang. Ini yes, sebenarnya. banget. 9 detik untuk bapak Lord yang terhormat akan muncul di line of down masih mencoba untuk ke arah bawah dari Tamus dan juga luminernya yes. karena turret keduanya benar-benar tersisa sedikit lagi HP-nya. Ya, yes, tapi bukan hanya itu lihat di sini ada permainan petak umpet dari Lord. tim Eposispot. Mereka soon. sudah mengumpat. Apakah tim Unik kali ini berhasil tertangkap salah satunya Bung Cornet? Oh, Lordi juga sudah muncul Ranger Jerman Selamat datang bapak, bapak Lord, yang Lord yang terhormat dan kita lihat di sini di arah tengah sudah mulai ada empat hero dan force. mengenai sosasanya lihat yes, sas dia harus tumpuk, dan bahkan Wanda ditarik, Wanda masih mencoba ada absurd damage, survive, blessing duet, blessing duet, oh my god, dapet hero dan bahkan ringan, white foul, white foul, didapatkan oleh infos esports, Yes, kali ini wipe-up terdapat tim EVOS Esports, dan mereka langsung mengelakai ini Vitor Apakah this is it? What? This is it! Lihat! EVOS Esports yes. masuk ke harapnya dari kembali Esports! Dan di Pesture Hattie juga ada sekarang, dan EVOS Esports mengamankan Evo! game yang kedua! EVOS Esports terasa mengamankan game yang kedua kali ini. EVOS Esports pada suaranya!